Tolong, tondaan ulama uang. Amurang kota mau bagus, bitung sangit kala u. So inilah samua. Terampe kota tersinta Yang letak gabung satu dalam Sulawesi utara Kanada, ada babawa Deh mungkin sampai selamanya Sota tempel tuh.